Di Resident Evil Village atau Resident Evil 8 Ethan Winter adalah seorang pria kesepian yang memaksa dirinya untuk berjuang demi menyelamatkan keluarganya. Tapi di jalan, dia selalu bertemu salah seorang yang selalu membantunya, berbadan gemuk dan juga mengerikan namun cukup menawan. Dan dia dikenal sebagai Duke dan inilah cerita rahasia si gemuk mengerikan ini. Semua yang kita ketahui di setiap adegan mungkin hanyalah sebuah teori. Duke pertama kali diperlihatkan berada di sebuah kereta kuda yang sudah tidak berfungsi. Duke digambarkan sebagai pria gemuk dengan udara suka jalan-jalan dan lemaknya melebar kemana-mana. Bahkan keluar dari rompi dan celananya. Dan ketika kita menemukannya pertama kali dalam permainan, terlihat. Duk gak jelek-jelek juga kok. Nah, dari sini kita sedikit tahu kalau Duke berbicara tentang sebuah kastil, padahal kita tidak menanyakannya, yang berarti Duke juga memberi pesan sekaligus penunjuk jalan untuk misi yang akan kita lalui, dan di sini kita dapat menyimpulkan. Di balik tubuh gemuknya, Duke begitu amat glamor. Terlihat dari jari-jarinya yang dihiasi perhiasan dan permata dari berbagai macam jenis. Dan juga pakaian yang bagus meskipun beberapa bagian tidak sepenuhnya menutupi tubuh berlemaknya. Dia juga seorang yang perokok dan menyukai daging-daging yang diawetkan. Dan bagaimanapun juga, Duke adalah seorang pedagang yang gerobaknya dilengkapi dengan berbagai macam senjata serta amunisi yang semuanya ditarik oleh sesuatu dan terlihat seperti sesuatu yang memiliki tenaga yang kuat dan mungkin seekor kuda yang mampu menarik dan menggerakkan beban sebesar itu. Duke. Duke mungkin terlihat seperti seorang pedagang gemuk biasa namun Duke sebenarnya dikonsepkan untuk jauh lebih baik dari hanya sekedar pedagang Duke dimaksudkan untuk menjadi penguasa atau bos kelima di dalam kerajaan Mother Miranda di dalam permainan namun, berkat kebaikan Mother Miranda, si gendut menyeramkan ini bisa saja menjadi ancaman dan membunuh Ethan. Meskipun itu tidak pernah terjadi. Presiden Evil Village meninggalkan beberapa rahasia dari masa lalu yang tersembunyi dan akan terungkap ketika Ethan melanjutkan perjalanannya. Oh, ho, ho, we meet again, Duke. Why are you here? Where there's coin to be made, <coughs> and have you found your daughter? Kita juga menemukan duk di dalam kastil milik Dimitres. Dan di dalam sebuah buku tamu ditunjukkan bahwa Duke diizinkan masuk untuk mendiskusikan hal-hal bisnis dan meskipun juga Duke membantu Ethan di sepanjang jalan untuk balas dendam. Kemungkinan Duke sangat dikenal oleh Lady Dimitris dan ditawari sebuah pertemuan untuk sebuah upacara penghormatan pada tuan rumah yang kemungkinan mereka memiliki power yang sama. Di dalam game, saat di kereta Duke, kita juga dapat menemukan sebuah simbol burung hantu dengan tulisan dalam bahasa Perancis dan jika kita artikan secara kasar berarti uang. Ini bisa jadi menjadi tempat rahasia pertama dari Duke yang terkait dengan teori tentang asalnya. Dan setelah Ethan keluar dari kastil, Ethan malah mendapati Duke berbohong padanya tentang Rose. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless is that so i assume you've picked up something of value not sure if it's a value but why you have your daughter right in your own hands what are you saying take a closer look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 Your choice. The customer is always right. After all, he'll pay you if I find out this is a lie. <laughs> uh, Fucking Joker! How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flowers. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the Dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. He Duk tidak hanya menyadari keajaiban orang-orang yang menginginkan Ros muda. Tetapi dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang para bos atau pemimpin dan wilayah kekuasaan mereka. Duk akan selalu netral di sebagian besar permainan. Tetapi Duk akan bereaksi terhadap tindakan dan kejadian yang terjadi. Bahkan dia menawarkan untuk membeli barang-barang dari hasil Ethan mengalahkan para bos. Dan menunjukkan sekali lagi kepada Ethan bahwa kemungkinan para makhluk berkekuatan luar biasa ini sedang berkeinginan untuk balas dendam. <laughs> My apologies. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline. Yes. Does this look familiar to you? Huh? Ah. Miss Angie! Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. As you wish. This is Lord Moroz? I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. As you wish. dan selama waktu ini Ethan juga menyadari bahwa Duke itu tampaknya abadi tidak ada senjata atau bahan peledak yang dapat melukainya dan dia akan menertawakan Ethan ketika mencoba untuk melakukannya kita tidak bisa melakukan kerusakan pada satu-satunya pedagang di dalam game ini. Hal ini juga menunjukkan kalau Duke juga merupakan makhluk dengan kekuatan besar. Terlihat seperti Lady Dimitres yang tidak rentan terhadap kerusakan apapun, sampai dia ditikam dengan sebuah belati magis atau belati ajaib. Lalu, apakah kita akan bisa melukai atau mungkin membunuh Duke? Percakapan terakhir yang dilakukan Ethan dan Duke adalah yang paling berdampak. Hal ini diikuti setelah Ethan menemukan bahwa sebenarnya dia sendiri pun sudah meninggal lebih dari tiga tahun lalu dan merupakan makhluk hidup yang mengerikan yang akhirnya ditemukan atau diselamatkan oleh Duke dan ditempatkan di bagian belakang gerobaknya. Uh. At last, he wakes. Where am I? My carriage. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and I'm already on the way should arrive shortly. Thank you. <laughs> But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. <sighs> yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? <laughs> Even I can't quite answer that. We're here. you ready? Yeah. I have to be. Tanpa Duke, Ethan tidak akan pernah bisa menyelamatkan putrinya, Ross. Ketika Ethan menanyakan siapa Duke, bahkan Duke sendiri tidak yakin akan dirinya. Hal ini menegaskan sebuah teori kalau Duk merupakan ciptaan lain dari Mother Miranda. Seorang pelayan yang bentuk mutasinya terlihat sedikit mirip dengan Salvatore Muru. Meskipun Duke terpisah dan berdiri sendiri, akhirnya kita bisa melihat dari sebuah halaman buku diari milik setelah seorang warga kota. Di sana kita dapat mengetahui kalau Duke membantu membagikan surat kabar kepada warga agar memahami dunia luar. Meskipun Duke merasa kalau hal ini ditentang oleh Miranda, dan Duke akhirnya merasa kecewa dengan rencananya Miranda. Miranda akan melakukan apa saja untuk menyingkirkannya, hal ini menjelaskan mobilitasnya Duke yang mana... Kria sebesar Duke tidak dapat pergi dari satu tempat ke tempat lainnya di jalan yang kecil. Tetapi, makhluk yang bermutasi karena parasit bernama Kedu mungkin bisa. Dan perlahan diubah menjadi lumut oleh Miranda. Atau mungkin ada teori lain bahwa Duke sebenarnya adalah sosok yang hanya ada di dalam pikiran Ethan Winters. Bagaimanapun, Ethan sudah mati dan pada satu titik ini, Mungkin kita melihat perwujudan dari Evelyn dari game sebelumnya. Meskipun teori ini menarik, namun kita tidak bisa mengesampingkan semua barang berwujud yang dijual atau semua interaksi dengan semua makhluk di dunia Resident Evil Village ini. Di akhir permainan, Ethan meledakkan benih parasit dan sebagian besar desa, persis seperti yang diharapkan Duke. Dan dengan keabadiannya, Duke akhirnya pindah ke padang rumput yang lebih hijau. Atau mungkin dia pergi ke Chili untuk melihat teman lamanya. Dan bagi kalian yang sudah akrab dengan seri Resident Evil, kita tahu siapa orang yang akan Duke temui. What Apakah duk makhluk yang memiliki kekuatan murni Atau hanya seorang pedagang ramah yang menyukai daging Dan Rose Winter tidak akan selamat tanpa dagangannya yang sederhana Dan sudah seharusnya kita berterima kasih kepada duk. Dan jika kalian merasa terhibur dengan tayangan ini Jangan lupa share kepada yang lainnya Dan juga jangan lupa untuk like dan komen dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Terima kasih.